Assalamualaikum sobat tani, di kesempatan video kali ini saya akan memberikan rekomendasi empat pupuk padi terbaik versi sahabat petani. Sebelumnya, sobat tani perlu tahu untuk mendapatkan hasil panen padi maksimal dengan tetap mempertahankan kesuburan dan kelembaban tanah. Maka dari itu, diperlukannya kombinasi pemupukan antara pupuk kumia atau pupuk organik dengan pupuk alami, yaitu organik. Keunggulan dari cara kombinasi kedua jenis pupuk ini adalah saling melengkapi antara pupuk kimia dan pupuk alami. Seperti kekurangan sifat pupuk organik akan dilengkapi oleh pupuk anorganik dan begitu pun sebaliknya. Dan berikut ini adalah jenis-jenis pupuk -jenis kimia atau anorganik untuk padi. Yang pertama adalah pupuk urea. Tanaman padi memerlukan banyak sekali unsur hara N dibanding unsur hara P ataupun K. Karena unsur hara N berfungsi sebagai sumber pertumbuhan tanaman padi, pembentukan fase vegetatif atau anakan, pembentukan klorofil untuk proses asimilasi yang pada akhirnya memproduksi padi untuk pertumbuhan dan pembentukan bulir-bulir gabah. Yang kedua adalah pupuk SP36. Unsur harap p atau fosfor dan k ka, ataupun kalium banyak terdapat pada pupuk jenis SP36. Untuk unsur k berfungsi sebagai sumber tenaga pada tanaman, seperti hanya untuk kesempatan tumbuh tanaman padi dan pematangan bulir gabah. Sementara itu, unsur hara k atau kalium itu berfungsi sebagai pendukung berlangsungnya reaksi enzim dalam tanaman. Yang ketiga adalah pupuk ponska. Pupuk ini adalah kombinasi dari ketiga unsur nitrogen, fosfor, dan kalium atau NPK. Jika menggunakan pupuk ini, maka tidak memerlukan lagi pupuk Orea, SP36, dan pupuk ZA. Yang keempat adalah pupuk ZA. Pupuk ZA adalah kombinasi dari nitrogen dan sulfur yang bagus untuk tanaman padi. Pemberian hara NPK, nitrogen, fosfor, kalium, dapat disesuaikan berdasarkan hasil analisis tanah ataupun melihat kebutuhan tanaman padi. Secara umum hara paspor dan kalium tidak perlu diberikan setiap musim. Pospor dapat diberikan setiap empat musim sekali, sedangkan kalium bisa diberikan tiap enam musim sekali. Hal ini disebabkan paspor yang diberikan ke tanah hanya kurang lebih 20%. Sedangkan sisanya tersimpan di dalam tanah, sedangkan pupuk kalium hanya serap tanaman padi sekitar kurang lebih 30%. Dan sisanya tersimpan di dalam tanah juga. Dan itu lambat jenis pupuk yang saya rekomendasikan untuk sobat tani semua. Mungkin cukup sekian video kali ini, dan semoga bermanfaat. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.